kita lihat persahabat ada info dari L2W Kembali L2W Satu jam yang lalu ini menginfokan Bahwa L2W bakal bagi-bagi seribu akun spot TV premium Ayo bergabung di grup WA atau tele spot TV kami Itu persahabat ya Yuk silahkan bergabung ya di grup WA atau tele spot TV L2W Kita lihat juga di slide berikutnya Nah siapa yang mau akun premium? Kami masih butuh seribu orang untuk aktif streaming di akun Spotify TV Premium. Segera DM Star Voting Team untuk masuk grup. Itu persahabat ya. Yang mau masuk grup WA atau tele kalian harus DM langsung aja ke Star Voting Team untuk cara masuk ke grupnya. Persahabat, ya. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Buat yang bertanya bagaimana cara dapetin akun premium yang kemarin kebetulan, kami sudah bagikan 100 akun Spot TV Premium. Dalam waktu dekat ini kami akan bagikan 1000 akun Spot TV Premium, tetapi kami masih butuh anggota aktif yang bersedia streaming di Spot TV. Ayo segera DM Star Voting Team untuk masuk ke grup Telegram dan WA Spot TV kami. itu persahabat ya Langsung DM di akun Instagram Star Voting Team Untuk masuk ke grup Telegram dan WA SPOT TV 2 w Bersahabat, jangan lupa juga Kami bagikan akun premium gratis Segera bergabung tuh bersama kami di project L2W SPOT TV PROJECT Yuk sama-sama kita support dan dukung ya Mudah-mudahan lancar Dan lagu-lagu bunda lastiga ini masuk di nominasi aja manapun kita berharap banget ya Bunda Lesti kembali mendapatkan piala penghargaan di Ajang Ami Awards atau Anugerah Music Indonesia. Kita simak juga bersahabat ke kabar selanjutnya. Ini ada momen spesial, cute dan sangat membahagiakan kita semuanya. Perhatikan kekiutan, kemesraan dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar. Masya Allah banget ya. Mereka memang selalu saja paling bisa bikin baper bahagia kita semuanya. Doakan yang terbaik ya untuk pasangan Lesti dan Pilar. Rumah tangganya langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga bersahabat di kalimat komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Rintis Indriana. Mengatakan "sweet banget", "wow, masya Allah". Kita lihat juga bersahabat di komentar lain dari akun Maymay5519 Gemes-gemes ah, ya kan, katanya tuh Memang betul sekali, sangat menggemaskan banget ya Lesti dan Rizky Bilar, Masya Allah Kesayangan kita semuanya, doakan yang terbaik untuk mereka Selanjutnya, di disimak juga Ini ada bocoran juga nih, mengenai single terbaru Papa Bilar ya Kemarin, persahabat, Tengku Safik memposting video Lagi berkolaborasi bersama Rizky Bilar Masya banget ya, suara Papa B memang lembut banget Makin kesini makin bagus dan makin keren pastinya Ditunggu banget ya karya terbarunya Kita doakan yang terbaik pokoknya buat karya-karya Lesti dan Bilar Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Dari Nonon Ansgar mengatakan Pengen nyanyi terus, yuk bisa lagu baru yuk katanya tuh Ada juga tanggapan lain Diberikan dari akun Pratama Sila mengatakan Suaranya makin pulen gemes Wah Masya Allah banget ya Makin kesini, makin keren banget suara Papa Bilar. Selanjutnya, para sahabat, disimak juga. Ini ada info dari Langit Music. Langit Music menginfokan top 50 lagu dangdut, nih para sahabat, ya di bulan Mei. Alhamdulillah, lagu Bunda Lesti Lentera ini masuk di 12 besar. Kita banggai, para sahabat, ya Masih bisa masuk di 12 besar untuk lagu Lentera. Yuk kita sama-sama streaming terus. Tanti-tanti kita mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar dan cedukan vitamin terbaru hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, ucapkan terima kasih.